Suami si Mati tu duduk tepi dapur. Faham tak? Jadi <tie> Kekek kata, sabar. Sabar, sabar lah. Nampak tak? Tuhan, tuhan kasih ke dia? Nah, tak ada orang, tak ada orang. Tak ada orang. Kenapa nak nak nasi? <tie> <tie> Haa, nampak. Jadi Kekek kata tampak dah. Boleh nikah semula lah. Bang, lumayan. Wah, wow. bangun bang, bang, bang, channel. Oh.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 yaitu mayat istri bangun Bila dengar suami nak kawin lagi Oke okay. Ini kalau dilihat dari tajuknya Mayat istri bangun Jadi istrinya sudah meninggal Tapi bangun kembali Gara-gara suami bilang Mau menikah lagi guys Oke, okay, langsung saja guys sudah pada ini daripada Zaswan Halim Studio. Langsung saja kita upload videonya guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya kepada Zaswan Halim Studio. Let's go. Uh, bagi penawar untuk istri yang garang sokmo. Pantang wak salah sikit marah sokmo. Penak molek dah kita sabar. Ha uh, ni rapang. Yang sebenarnya bukan masalah umum. Bini aku gitu juga. <SILENGALAN> Bila sebut orang perempuan memang dia gitu. neh, perempuan memang dia... Dia kita nampak je tak rauk lembek. Eh, tapi kalau dia mengamuk, eh jangan. Baik mau lari. Tahu tak? Ada bini tau? Tahu tak? Di persen gitu. Ha, ada? No, tu. Depan sekali duduk. Faham tak? Ha. Sama je kita tanya orang di Perleh, tanya orang di Johor, tanya di Selangor, perempuan memang gitu. Sebab saat ni lah. Ya? Kita nampak di lembek orang lelaki menang kot lain. Di luar rumah semua lelaki-lelaki adalah juara. 100 meter laki menang. Ha tak? 400 meter laki menang. Nah, lomba basikal laki menang. Lompat tinggi laki menang. Lompat galah laki menang. Lompat jauh laki menang. Lompat kijang laki Minang. Bendiri, akak semi orang lelaki gagah. Lomba renang orang lelaki. Terjun papan anjal laki Minang. Hoki menang laki bola balik awak puang. Nah, akak pegak dia patut bereaksi. Apa, kak? Pang, di mana kalau puas menang Allah itu adi di rumah. Nampak? Ah, di rumah dia lapuk. Neh, ah, cuma batu lah Nabi. Neh, Pak Mari kepada kita baca macam hadis. Jangan kita lawang suami. Jangan tekeng suami. Jangan tinggi suatu suami. Jangan wak masang ke suami. Nak tanya-tanya molek Suami dah abi cakap Tak boleh potong lain Suami kita Dia besar pada sotang Sotang kata keluar kejap Beri jumpa sotang Suami kata tak boleh keluar Haram dia keluar Torak Agong kata pergi keluar kejap Suami kata tak boleh keluar Keluar setiap langkah satu dosa Besar lagi Di badan suamimu lah Surgamu Pada tubuh badan suamimu lah Nerakamu nak. Ha, tapi berlaku sebaliknya ramah juga berlaku pasal apa? dia beken kerana dia ada satu alat iaitu lidah ha, lidah ni bisa daripada menatang-menatang lain nah, lidah bisa kan dia? pasal apa lidah bisa? lidah power, pasal lidah tidak bertulang Nah, menatang apa pun kalau jenis lembek, bahaya Ular lauk, lekel-lekel-lekel-lekel Ular lauk berlang pendek Faham tak? No? Pak pegang, dah, dah lapar rumah Moh, dah Atang utuh tahli dah Leelah Tahu tak? Tahli dah atang utuh Tahu tak? No? Biru je gagal utuh ha. Ular tu tu seler duduk dalam rupuk bira tu Tuk bila mari nak bang subuh Jirik atas tekak Lapuk bi atas keting Faham tak? No? Daun lepah mayang subuh Kapang mayang Faham tak? No? Jangan main tapi kalau benda kerah, tak roh. Macam orang lelaki. Orang lelaki ni kura. Kura saja yang kita naik bang pagi-pagi yang lalu ikut parik, di duduk menitah. Kura ikut bira parik. Ada tak? Nitah. Kita pula nyek di atas belakang. Deguh! Kura ter... Ajo nak tengok. Faham tak? Dah ampuh kura. Gagoh. Tapi ada kura ketik orang. Ada. Raja tengok muka depan. Tiga lelaki-lelaki dikejarkan hospital, diketik kura-kura. Ada? Ada. Nampak? Hak oh, ramai ketik dulu, tu. Apa pang? Ular tu. Kita kurang. Dia bisa je. Ha, tak? Kita perang, perang, perang, perang. Awak ni ni. Saya, suami awak. Tak dengar. Tok guru tu. Duk ngajar. Dari muda tu. Duk ngajar. Tak dengar ke? Lawang suami itu neraka. Lawang suami itu neraka. Lawang suami itu neraka. Terhaka itu neraka. Tak wajib lagi awak dapat napakah harian daripada saya. Neraka ni awak tahu? api ni neraka? Ni eh, jawab. Dah habis hari lah masuk serga. Kita jeng terus yang jawab kita Tahu tak? Habis kitab baca Jawab sepatah kita jeng Mulut dia bisa Tak bunyi kuat Mulut tu selo selur Faham tak? Pek tu macam keting Faham? Dia pun jalan balik Selok kawan tu Tak tak tak tak tak Dah? Jadi kalau orang puang yang backhand-backhand gini Kadang-kadang lawang dia pendek Orang puang Kita tengok masalah dia suka kita Masa ni dia suka kita. Bini kita. Ha? Masa ni? Masa WBT. WBT tak pakai. Tahu tak? Dia lawa orang-orang. Maze Terima kasih, man. Habis dah. Jadi kena siap duit banyak, tak kan? Betul kalau BT, bini pakai. Okay. Tak? Nah. Cuma khabar lepas awak tak baiklah. Janganlah baiklah. Walaupun kita tengok bila suami kita ngalah. Jangan, bila kita nampak kita menang, kita rasa sambung. Jangan, Allah melihat kita. Betul. Haa, ha. tapi gitulah, orang, orang nafsu dia kuat. Nafsu dia memang kuat. Bukan kuat hak bagian tu saja. hak bagian lawang suami pun kuat. Nah, kalau kita tengok, mak kita dengan ayah kita, hak mana jahat mulut? Ayah ke mak? Mak kita jahat mulut. Kita tanya orang Johor, mak juga. Tanya orang Perak, mak juga. Tok dengan Tok puan kita, Tokki kita, hak mana jahat mulut? Tuk kita. Toki tak bunyi, Toki. Mulut Toki. Ada dengar. Ada bawah tukid. mah Toki tak bunyi. Petang-petang bunyi. Ambak lembu. Faham tak? Tok tu atau mah ni macam murah gila. Faham tak? Haa Jadi batu kita jadi bengang. Nah, Jadi dia takut waktu lah. Haa ne nah, kalau kita ayat Quran dak takut mengaji hadis dak takut benda dia takut poligami nampak oh. awak awak kalau lawang saya sangat awak duduk backing dekat saya saya terpaksa kahwin seorang lagi hok dak backing ha baru jadi molek dia ha dia ligurak hak tu jangan main opah kalau nikah seorang lagi jangan main oh mati dah tengah baca yasin bangun cengok ha dak ha jangan main kalau bab nikah seorang lagi dia marah sungguh payah nak cari hok reda eh jangan main kopang dia orang mati dah tutup orang kain mati mari Tuan Imam tu bila Tuan Sirop J.K.K. duduk mengaji dia Nah suami si mati tu duduk tepi dapur mana? tak? J.K.K. kata sabar sabar-sabar lah nak buat tu tuhan kasih ke dia tak ada orang tu tak ada orang tu Takut nak nak nak siap. Haa, dapat. Jadi, TKK kita tampolah. Boleh nikah semuanya. Bangun, mayak. Haa, bangun. Bangun, congok. Tembak lagi, abis. Tok Tok Imam. Haa, ni lah. Naga puang. Jadi, kalau gitu baru dia jadi molek. Wallahualam. Okey, guys. Sudah selesai videonya. Sampai segitunya, guys. ya. Jadi, Ya Allah, saking. <laughs> saking takutnya gitu kan mati hidup lagi guys gitu. ya Allahu akbar la ilaha illallah akbar Oh, ada yang komen di sini guys 3 jam ceramah macam ni pun tak akan lari Terbaik wow, Memang betul lah kalau kita dengarkan ceramah daripada Ustaz Zaridrus ni 1 jam pun tak terasa guys Betul Memang best sangat lah ceramah beliau ni Memang cara penyampaian beliau dalam istilahnya Menjawab pertanyaan dan juga pokok pembahasan Beliau ini masya Allah. Jadi faham ya kan macam mana agar supaya jemaah itu tak bosan macam mana jemaah itu akan senang ketika mendengarkan ceramah ataupun nasihat daripada Ustaz Azra Idris ini ya kan Uh, Okey Konten yang bermanfaat Okey Lucu juga Stay positif Betul Semua ketawa ceramah terbaik Nampak penonton happy Salam positif Yelah kita pun dah Dah, dah kelakar Daripada Awal-awal lah -awal, eh. Macam tu kan Kita tengok video tu Daripada Ustaz Azhar Idrus Okey lah Pasti ada lawak eh. Macam tu kan eh. uh, Dan Uh, pelajaran ataupun apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus tu memang betul kan uh, Kalau kita tu suami kan tak sama dengan isteri Kalau isteri tu dia berbisa lidah dia, berkataan dia tu memang berbisa macam tu lah Tapi kembali lagi kan uh, Surga dan neraka seorang isteri tu daripada suami kan Jadi memang lah Dekat luar kita okey lah Ah kan? Macam suami tu ah bolehlah ini boleh lah, ini boleh Tapi kalau kat rumah tu memang ah ketua ataupun kepala dia Tu memang isri lah Sebab apa? Kita tinggalkan rumah kita, kita bekerja macam tu kan Isteri yang uruskan semua macam, ha, macam tu kan Merawat anak lah, bagi makan anak dan semuanya ha, Macam tu, jadi memang kehidupan kita yang sebenarnya macam tu kan Ha, tapi yang terpenting adalah Dalam kehidupan ini Kita tu ha, Suami kena bertanggungjawab Kepada isteri dan anak-anak eh, kan? Tapi ha, Isteri ni kena patuh kepada suami Sebab tu Dalam hadis Nabi Muhammad SAW Pun banyak-banyak Menyampaikan Jangan istilahnya Memotong Ataupun Berbicara kasar Berbicara lantang Kepada suami Adabnya Kasih sayangnya Kepada suami Macam tuan Tak boleh bentak-bentak Tak boleh cakap Kerah-kerah lah Dan lain sebagainya Sebab apa Tak boleh juga istilahnya Membuat suami itu Macam apa ya Sakit hati lah Macam tu Nah itulah Sebab apa kan kalau kita tengok banyak uh, sekarang ni kan dalam kehidupan kita pun orang-orang dah dah tak tak ambil indah Perkataan ataupun sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan suami isteri macam tu. Begitu juga dengan anak anak macam tu lah. Okay guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa guys ya tetap semangat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhant beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Dan ingat guys ya perbanyak soal kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma barik lana firat Jabawa sya'bana wabalirna ramadhan Dan sebentar lagi guys Kita menuju ke bulan ramadan Semoga kita diberi umur panjang Boleh sampai ke bulan ramadan tahun ini Dan juga tahun depannya lagi Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Saya meminu untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh